Bila dia terjaga, bang, hebat bang, kenapa, kenapa Abang jatuh lubang dalam tapi tak mati tu, bang Ya kau mana lubang tu, dia tinjau lubang tu, langsung mati Terperanjat tengok lubang tu Tadi jatuh tak mati Mati sebab dia terperanjat, nampak tak Mana kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap jangan lupa pasu tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke okay, bagaimana korang sudah mudik hari ini atau ada yang sedang dalam perjalanan gitu ya Tengok video ini atau ada yang sedang beristirahat di jalan gitu ya Tengok video ini saya berharap sangat korang tiba dengan selamat sampai di kampung cuy ya Jangan laju-laju lah bawa kendaraannya cuy Jangan laju-laju saat mudik gitu ya Apalagi yang membawa keluarga cuy ya Karena koran tau sendiri di saat mudik itu kendaraan banyak sangat cuy Takutnya kenapa-kenapa di jalan cuy ya Dan ya setelah video ini saya juga akan mudik pula cuy ya Besok saya akan mudik pula dan mungkin uh, agak lama lagi saya buat video cuy Tapi kalau uh, ada tempat dan ada masa untuk membuat video di kampung Nanti saya buat lah cuy ya Nanti saya buat gitu ya Kalau bisa saya ajak uh, keluarga untuk reaksi gitu ya Kalau menurut pendapat korang bagaimana cuy? Korang bisa komentar di bawah Apakah saya harus membuat seperti itu? Apakah saya juga harus membuat video vlog gitu ya? Korang boleh komentar di bawah Oke, okay, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi video uh, ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat gitu ya, yang sudah saya reaksi. Ada tiga part gitu ya di sini ya. kurang bisa lihat di sini ada tiga, dan ini yang terakhir cuy. Oke, okay, dan saya sudah banyak cakap di sini cuy, <laughs> dan langsung aja cuy, jom kita tengok video. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. Tiga, dua, satu, peng. Banyak habis 20 oh, lebih. Okay. Habis bang nak bercuti kat mana nanti abah tengok reserve mana yang ikut mana duit balance yang ada. Zap, okey abah dah beli tiket. Insyaallah kita akan pergi bercuti hujung minggu ni naik kat KLIA turun kat Subang. Tunggu-tunggu ini kayaknya. Saya lupa, cuy. Kemarin tu kita reaksinya sampai di mana ya? Oh ya, yeah. bercuti, tempat bercuti gitu ya. Nampak bercuti? Itu yang tinggal ya, eh. yang murah itu ya. <laughs> jadilah dapat naik kapal terbang. Ya, naik Sung! kapal terbang ya. Kita akan mendarat sebentar lagi, <laughs> baru naik. Kita pusing, jangan ya pusing <laughs> turun. Oh. Jadilah, oh, jadilah. Ternyata tempatnya hmm. dekat je. <laughs> Betul kan, kena buat lah kan. Kena buat penerbangan macam tu, senang. Okey. Ketika anak bermasalah, yakinlah bahawa tak ada seorang pun anak tidak berkerjasama dengan ibu bapanya. Tapi orang ramai adalah anak-anak merasakan bahawa ibu bapa tidak pernah mendengar masalah mereka. Okey? Tips kepada keluarga, ketakwaan. Kasih sayang. Kesetiaan. Komunikasi secara berdialog. Jangan kita main, kadang-kadang ada yang bergaduh sampai tak bercakap. Ada Banyak banget. Cakap, tak cakap, diam. Sudahnya suami nak pergi khusus. Daripada sembar nak pergi khusus kat JB. Nak cakap tak boleh. Dia pun hantar suat. Ke hadapan isteri ku. Memang hantar suat tak pernah ke belakang. kan semua kedapan. ke Hadapan isteri ku. Ada pun abang perlu berkhusus di JB. Jadi abang perlu gerak. Abang kena bangun ke 3 pagi. Tolong kejutkan abang ke 3 pagi ya. So abang kena gerak. Mungkin abang cuba target tu sampai <coughs> di <anda> JB <coughs> dalam pukul 8 pagi. Yang benar suamimu. <coughs> Sain letak kat bantal isteri dia, dia pun tidur. Pakai <Susuk> surat dia. Dia jaga-jaga dah aku tujuh. Dia punya marah. Boja nak marah, rupanya ada satu surat lagi kat atas bantal dia pula. Dia pun baca, bang, bangun, bang, dah pergi tidur. <Susuk> dah konto surat, dia balasnya lah. Itu sebab... kiru. Pantunnya geram banget sih, je, ya. Saya enggak nyangka gitu ya. Dia ternyata dibalas suratnya dibalas gitu ya. Kita ulang dulu, Ci. Suamimu. Yeah. saya letak kat bantal istri yeah. dia, dia pun tidur. Dia jaga-jaga dah ketujuh. Dia punya marah. Bu aja nak marah rupanya di satu surat lagi kat atas kat kat bantal dia pula. <laughs> Dia pun baca, bang bangun bang dah pukul tiga. <SILENCIO> dah kontos surat dia balas. Enak. Itu sebab kalau ada masalah, settle direct. Cakap. <SILENCIO> Tahu, komunikasi secara berdialog. Hmm? Keterbukaan. Terbuka semua isu. Cakap. Kejujuran. Cakap. kan Cakap. Abang rasa abang nak kahwin. Setuju. <SILENCIO> Boleh, bang. Bila tu agaknya? Macam tu. Tapi ada cara dia. Sebab bila kita larang lagi dia buat. Betul? Macam budak lah. Kalau lagi kita larang lagi dia buat. Hmm. Jangan usik! Orang cakap jangan usik lah. Betul, kan? sakit hati kan. Macam sakit, kan? sakit. tu kan, dengan suami kita. Lagi tu larang lagi dia buat. Abang anser nak kahwin. Dia. Jangan... ...guduk-guduk selama dia kahwin. Jadi ada cara dia. Abang anser nak kahwin lagi lah. Bagus, bang. Sekejap eh. Ambil batu asah, ambil pisau. Abang agak-agak bila tu, bang? Cuma cakap agak agaklah Saya tahu ada masalah. Bagak-agak lah bila tak. Aku gurau tadi tu tak jadi. Mak. Dia ada cara dia kan. Okay. Tangis adalah bahasa hidup justru dimulakan dengan tangis. Dicelah oleh tangis diakhiri dengan tangisan. Manusia sentiasa dalam dua tangisan. Komunikasi dan Maaf banget je kalau uh, saya tertawanya kayak begini je. Karena saya masih ini je. Saya masih flu gitu ya. Jadi saya paksakan aja buat video ini je. Komunikasi orang misteri penyampaian pertukaran pesan dan message. Kan? Cinta hingga kejanah. Hari tu saya camah, hari itu bulan puasa tu kan. Cinta hingga kejanah. Oh, lahumat. Renok tajuk tu. Kemasraan kita. Balik cubalah tanya, apa khabar? Apa khabarmu di sana? Sayang. Balik rumah tanya. Ya, apa khabar? Baik. Ni cuba sekarang kan. Ambil telefon, whatsapp suami sekarang. Whatsapp pasangan. Assalamualaikum, apa khabar? Hantar. <laughs> Tengok berapa ramai yang jawab Waalaikumsalam Abang pula apa khabar Atau yang ramai jawab Salam apa hal ni <laughs> Tertiba je <aja. No. laughs> kan, Yang kedua sih ya, kan, Apa kan, hal ni Kemuseraan kan Romantik Lelaki Roy kan <laughs> romantik Assalamualaikum. Salam. Ya eh, mana balik. Ha ah. Ha ah. ah, pergi kat daripada belakang peluk isteri. Sayang. Ya eh, abang ni janganlah pelulah. Ala sia nak abang. abang. dah lah. Wah, unju. Ya anak, ya ya ya ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Anak tak pernah tengok kan. Anak. Setiap kali balik mesti peluk. Ay. Yang isteri kalau suami balik kan dia saja kat apa? dia excited nak tunggu suami dipeluk tak Ah, bang, ya, bang. Tak, tak, Bila nak sampai ni? Bila sampai? Tata tata tata tata. Dah halus, nipih dah bawang tu. Tak sampai. lima mana paut? Ya, tu kan? Hari tu sakit paut, masuk bilik air. Tauh. Nah, lupa dia, kan? Ia ya, komunikasi ni penting. Kan Sentuhan, pelukan. Kan Fadilah Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Peluk isteri? mana dia dah saya tak tahu. Tak... Tunggu, kita tahu lah peluk isteri. Hari itu sakit pauh masuk bilik air tahu. Nah, ha terlupa dia kan. Ya komunikasi ni penting. Kan sentuhan, pelukan. Kan pernahlah kan, Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Panjang umur 4 saat. Dah mana dia dapat pun saya tak tahu <laughs> tapi tapi ambillah kan benda baik kan peluk isteri. Peluk. Mana yang dapat dapatlah peluk. Mana Kan, yang mana yang dapat kan? Peluk je yang mana yang dapat? Tak apa dia. Yang pastinya peluk isteri sendiri tau. Peluk bini orang pendek umur. Nah, jangan buat ingat tu. Saya pesan Jangan peluk bini orang. Tau Peluk isteri sendiri. Dia dalam rumah ni ada tiga jenis komunikasi tau. Satu tegur. Tegur sahaja. Kedua tegur dengan fakta. Yang ketiga tegur dengan fakta dan perasaan. Ya, ya. Tegur sahaja, Assalamualaikum, makan! Dapur, tak <laughs> tahu... Uh. Macam kat pejabat pun kan? Yang tu tegur dengan Fatah, Assalamualaikum. Berbalik bang, apa punya soalan kau tanya? Lelaki tu memang berbalik kau tanya buat apa? I. Berbalik bang takkan Masa baru masi. nak pergi. Abang nak minum apa, 20 tahun kahwin tak tahu ke dia suka minum air apa? Abang nak minum apa, kau ambillah racun <laughs> tikus apa dekat dapur tu. Kan marah dia tu, dah tahu dah dia suka minum air kopi. Oh. Cuma, bang sebab air kopi, oh panas tak, bang? Eh, eh letak ais, letak ais. Abang ni, okay, bang ni, panas ni? Okey, bang. Macam tu. Tegur dengan fakta. Awal balik hari ni, bang, kebetulan tak ada kerja. Fakta. Buat <tuh> masak tak hari ni? Masaklah. Fakta. Buat masak lor apa? Ikan bilis, telur dadah. Fakta. Kat mana nak makan ni? Kat dapur, letakkan kat bilik air. Fakta. Nampak tak? Semua fakta. Yang kita nak tegur dengan fakta dan perasaan. KPI dia orang perempuan sambut suami balik, tangan depa. Assalamualaikum, <tuh> salam, abang. <tuh> Bagi Mereka, wan... cuy, saya minum ini karena saya membuat video ini ini uh, bukan di di siang hari cuy. Ya. Saya membuat video ini tu jam 9 jam 9 cuy. Ini nih tu buat sahuan bab satu. Tidak <tuh> <tuh> sama bab satu. Babi lah, payah sangat paham lah ilahat Allah. Sahuan bab satu monung, bab satu, bab satu, bab satu. Apa bab satu? Abang, oh, ya. ngapana balik? Mana balik? Nampak tak kemesraan? Nampak tak? Kan ngasih sayang? Nampak tak? Mana balik? Mesti abang lapar kan? Tula, tadi memang lapar. Tengok mukanya langsung tak lapar. Dia bawah sebab sih. Tengok mukanya langsung tak lapar dah. Kebetulan pula saya tak masak ini. Padahal muka kau tak masak. Tidak gurau aja dah masak dah. Hingga hmm, kenapa? Masa dua apa? lain tak bukan lok kegemaran abang ikan bilis telur dadar. Ikan bilis telur dadar. Ni yang, yang gelak tuluk saya tau. Orang susah belo saya ni. <laughs> kan. Lepas tu makan kat dapur. Kan. Boleh tak orang perempuan makan dulu sebelum suami ni makan? Boleh ke tidak? Oh banyak yang begitu banyak. Boleh ke tidak? <laughs> Ada yang jawab tak. Buatnya laki kau khusus tiga minggu. <laughs> ya Allah lah. <lapan. laughs> Tiga minggu dah tak makan. <G Finnish> Boleh si. Bulan puasa pun tak macam eh. ni teruk. Boleh tak makan dulu? Boleh si. Boleh. Suami balik nanti. Makan lagi si. Ha, adanya makan lagi. Ya, ya, Kerana tak gemuk. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami balikkan. Makan lagi. Ya, ya, Temankan. Teman tu pula duduk dan diam. Kerana bang, kerja tadi okey. Okey, macam tu. Tangan ni, tangan. Jangan mengunti-unti laut suami. bang. Bang, macam mana kerja tadi okey? Iya bang, habis ayam tu. Suami dah jeniar. Engkau kata kau tak minta darah tadi kan? Kan, temankan. Malum fikiran perasaan antara suami dan isteri. Dah tahu dah. Perbuatan suami tu dah Kalau suami tu balik macam ni. Wah, mood ayah kau tak elok. Tepik, tepik, tepik, tepik. Masuk tepi. dalam masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik. Oh, dah tahu dah dan ini tu kalau macam ni mengempang-mengempas ngumpa masa tong tong tong tong hadilah Abah dimarah ngabah aku ni tak apa hal tak tahu abah kan lambat pick up apa mula dimarah ni dimarah sebab apa apa aku salah apa ni aku salah apa, apa, selapa apa, apa selapa, selapa, selapa. tak tahu kan ah kan macam tu kan tu sebab saya cakap tu terang cakap kau laki ni ni lambat faham orang laki pun kadang tak faham dengan perempuan dia mula menangis tengok drama Adam Adam Hawa tu kenapa sebenarnya balik kena tengok perempuan dengan lipat kain menangis tu apa <mulia> tak dapat dia cakap, dia tunjuk tu. Tu Kan ada babak yang Adam Hawer Aaron Aziz dengan siapa tu? Oh sini Petronas. Kan yang dia yang ada satu babak dia kena tangkap khalwat tapi dia, dia, dia tetap <difficulty> juga tahu apa kan tapi kena tangkap khalwat kan dia di di dianiayakan masa tu kan. Kan betul sedihlah. Yalah dia kena tangkap khalwat. Tapi seorang pun tak caya <mak> kat dia. Yalah dia kena tangkap khalwat seorang pun tak caya dengan dia yang kena nangis kenapa? <commencer> Yalah, Allah membayangkan kalau jadi kat gitu kita. kita dah rawin. Apa <laughs> hal lawan nak tanggap kau? kan? Itu yang orang lelaki tak faham. Itu kan gandangan ke tak? Kita tak tahu apa benda yang orang perempuan tu sampai dia. Tu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung. Kau orang lelaki. Ya, iya, betul. Buat orang betul. perempuan kaya dengan emosi. Tentang tak? Kaya emosi. Tu sebab dia boleh tu. Kalau pergi bekerja. Okey, tolong poto stick kan, tu boleh. Oh, es surprise. kenapa sakit sangat selepas tu tak tahulah kenapa. Baby dia cakap memang perut tu ah. Baby jangan sesepak. Jangan. Orang laki cuba mengandung. Kau tengok berjaya-jaya bertumbuk perut kamu. Eh sesepaklah kau. Oh, ada lelaki. Tak boleh. Orang laki main peranan. Kalau perempuan tu pregnant main peranan. Orang perempuan kalau pregnant ingat tu. Rangsangan budak dalam perut tu penting tu Jangan jerit-jerit Jangan apa yeah. Sabar baby Lepas tu banyak buat latihan matematik kat rumah Betul hmm? Rangsang betul Ni bukan cakap apa Orang Yahudi kan Orang Yahudi memang Mati. dia buat latihan matematik yang bodoh-bodoh yang sekolah rendah tu Buat semua nak rangsang budak dalam perut tu Tu sebab kalau dengar azan Dengar azan kuatkan volume TV tu Allahu Akbar Allahu Akbar Biar dia dengar Lepas tu, bila baby tu dah lahir, dengar Azan dia diam. Macam mana dengar? Masa bila dengar ni? Diam dia, nampak tak? Rumah dekat dengan soal, oh. pergi tepi tingkap tu. Pergi je. Tanya lah aku angkat kaki dulu, macam tu je, macam tu je. Tahu? Aksiden kereta rumah tu kan? Gah, apa hal tu? Kan? Ayu. Wah, ini menarik je. Ya. Saya baru, baru tahu gitu ya. Budak kalau masih dalam perut, ya. Dalam perut um, mak, ya. Ma'nya. Eh, memorinya bisa merekam yang dicakapkan ustaz? Benar, benar enggak sih ya? Saya baru tahu sih, saya pikir ya setelah budak itu umur satu tahun barulah memorinya merekam gitu ya. Itu yang saya tahu sih. Dengan dengan budak ni kan kadang, kadang orang lelaki hari ini, budak-budak yang kahwin hari ini, saya cakap tu ilmu tak ada apa, tak ada. Hazan anak pun tak tahu. Dia kat hospital tu siap panggil. Bang, boleh tak ajar siapa dah. Ajar azan beri. Kalau kau tak tahu, terlupa. Eh, terlupa. Kamu guna terlupa azan? Sebenarnya, dia pun pegang baby tu, dia pandang orang tu duduk kan. Allah barallahu akbar. Allah barallahu akbar pandang. Syarat. Sampai sudah, sampai sudah. Maknanya tak tahu, bukannya terlupa. Ada seorang tu azan anak kan, mengadap muka dia. Yeah. Allah barallahu akbar. Apa pandai kau lah, nak setengah kanan, tengah kiri. Ilmu tak ada. Ada orang tu dekat mamak budak perempuan tu, kan dekat baby tu. Baby perempuan tu dipegang kaki. Labar Allahu Akbar. Syarullah. Tu nama mamak kasih ni. Ada seorang tu kan. Mana nangis nak azan dengan anak. Misi yang Cina hayah-hayah apa, apa pasal? Apa pasal? Apa pasal? Misi yang Cina tak apa pasal Ini anak sulung tu. Ya, misi-misi ni semua tak jadi kerja tahu. tengok. Allah kenapa ni? Yang Allah apa? Rupa-rupanya Betul lah sedia sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi misi cina. Haya, Papa kali mahu raya amal. Dia pun tahu. Raya dah habis. Dia tak tahu. Wazan. Ha, Ini gelak banget. Ini gelas. La ilaha illallah minum rasulullah. Ngucap, ngucap. Astaghfirullah. Hmm. Sini ini okay, okay, ni ke OK saya pernah chamah dulu dekat Ilim Bangi, Ilim, situ latihan Islam Hishar tu. Johnson Ganduno, porlah itu apa hal nak tanceng, dah lagi teruk kalau kan sama nak tanceng kan. Ngeki-oki okay, ni okay, kan. Boleh tahan ni. <laughs> Bentuk komunikasi suami isteri, pertuturan bersemuka, hmm. menghadap depan. Ini paling berkesan. Ramai ada ada pasangan nak bercerai. Latihan dia senangnya masa nak rujuk tu, nak, nak cuba untuk baik kan. Suruh dia duduk bersela lutut belaga lutut. Kalau kita ada masalah dengan suami hmm. kita, duduk lutut belaga lutut. Menghadap. Jangan cakap apa-apa selama 10 minit. Abang tengok mata saya, saya tengok mata abang. Tengok. Oh, gitu ya. <laughs> masa tu boleh pasan. Tak ikh dia dulu ada lagi. <laughs> Ya Allah, suami aku cuma dia keduk-keduk sikit Tapi masih lagi handsome macam dulu yeah. Sebab bila kita marah Bila kita marah Saya bagi kan Saya bagi petua yang senang-senang aje. Sebab kadang, kadang bila kita marah Perasan tak? Bila marah kadang, -kadang tak menghadap muka Betul-betul oh, Abang macam tu lah betul Saya, betul saya betul memang tak tahu betul. dia apa, apa Dia tak tak. tengok Yang suami pun sama ah, Macam tu lah Hei, garam betul lah Aku nak keluar lah Keluar Memang tak tengok Itu Sebabnya pandangan mata tu mustahak Terus Sebab bila suami marah Yang ada apa muka tapi yang dekat sangat takut alam, alat apa? alat bantu mengajar sampai. Apa alat? Yang nah, tak bahasa le kan. Yang kedua bahasa bukan pertuturan. Bahasa isyarat kan. Bang. Asik. Yang suami itu huak oh, Masihkah begitu? Tidak ada. Kan? Tak ada lah. guna penggunaan pantaraan jangan guna pantaraan. Pakai postman. Postman. Ni contohlah contoh tapi tak digalakkan. Long long kau cakap dengan abah kau si goreng nasiak. Oh, oke oke oke oke. Abah kau sumo tu. Bah bah bah. Mak cakap si goreng nasiak kau cakap dengan mak kau ke jadi. <laughs> mak, mak mak abah cakap ke jadi kau cakap dengan abah kau sekarang now. Now. Faham tak? Bah, ni mak cakap tu sekarang now kau cakap dengan mak kau tak biasa ke apa? <laughs> mak ni abah cakap tu bukan lu cakap. Abah cakap mak tak biasa ke apa. Kau cakap dengan abah kau ni kau ngajab le <laughs> <dia> tak? <laughs> ya Allah. Hancur alung. Al salahnya suami tengah basuh motor. Isteri datang usap tangan. Bang. yo. Bila air paip tu dah kena dekat isteri basah, langsung keluar video klip Hindustan. Langsung <cuk> suami dung, dung. dia. Kau wilar kihen, jabo hastihen. Bini pun jawab. Baris hotihen, canak-canak cum-cum. Langsung jiran ke kanan tu cak, dum, dum, cak, dum, dum, cak, dum, dum, cak, dum, dum, cak Jiran pun terbabit, main-main ke? <laughs> eh, tak pernah cuba, mana tahu? Kan, selama ni kau marah, iya ke? Buguling-guling, iya ke? Habis satu kampung nah, Kita tak cuba, mana tahu? Ceramai ni udah berapa kali saya dengar, cuy Tapi ngakak banget je ya. Salah sumber imajinasi, cuy, ya Bayangkan aja ya. Tetangga langsung muncul ya. <tuk> <tuk> oh. <tuk> <tuk> Aduh. bentuk bahasa bukan muka -buka tuturan. Air muka, memik muka. Gerakan anggota badan. Nada suara. Kedudukan badan menghadap. Sentuhan sentuh Abang. Lembut bang. Dengar saya nak cakap. <tuk> ya. Macam tu. Nak minta-minta insyaAllah beli rapat. Bang, saya nak beritahu abang Anak-anak hmm. hmm, kita kan dah besar Jadi bilik tu bang dah tak muat hmm. Yelah kan Itulah, abang pun ada beli rumah satu lagi <laughs> Ternyata Bisa Bila abang beli? <laughs> tak mudah, tapi abang suruh orang jaga <laughs> Orang jaga? <laughs> Siapa jaga? Adalah orang pekerja-pekerja orang -pekerja, pergi upah lah. Oh. Oh. Kat mana rumah tu orang tak jauh pun. Depan dia beri kurang dua taman je jarak dia. Oh. Tapi takkan orang nak pisahkan anak kita tidur pula. Oh, tak yuk pula kan? Hmm, hmm. Mana nak buat ni? Eh? Bincang lelok lah. Macam anak kita sentuh dia lelok. Kadang-kadang anak kita kan, kadang-kadang balik bawa buku The Pocket. Apa? Buk buku The Pocket? The poket Dari poket Dari tas? Minta apa? The Pocket. Sayang. Ah uh, bah bah. Ni ha cikgu minta sign. Benda silap yang paling pertama sekali kita buat kita ambil pada dia. Kau bagi situ kau bagi situ. Apa teruk bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? <laughs> Mak ai bahasa bapak Perancis. Bahasa Inggeris kau teruk sangat. Kenapa? Kau tu tak pernah pernah keturunan kita macam ni tu. Dapat D kau ni belajar ke tidak? Sudah beri kita marah dah kan? Budak dia dalam ni nak kepala Ini matematik ni feeling. Kau nak apa? Ha, kamu nak dengar kau ni? Ha? Jadi budak turun kepala tu, lontaklah kau, cepatlah, cepatlah, cepatlah. Dia tak dapat pun apa yang bapak dia marah. So, bapak dia je yang marah. Anak tu tak ada rasa apa pun. Dia cuma takut aja. Wah, ini ilmu guru si sebenarnya je. Wah, cuba tengok balik buka dapatkan bapak dia. Lagi teruk pada tu. Pergi tanya. Anak tanya lah, ayah saya dapatkan. Oh, ayah kau, ayah kau dua tahun sekolah. Lepas tu penting. Kena tak, kita dah. Contoh, contoh lah kan. <laughs> kan jangan janganlah. Cara yang betul, bah ni cikgu minta sain. Bagus, duduk, duduk, duduk, duduk kau Abah bahas nak tanya bahasa Melayu je nampak biar dia sendiri cakap bahasa Melayu okay lah bah yeah. dia sendiri cakap oh, okey bah nak dia sini cakap kita percaya kat dia sekarang ni kita okey cakap bahasa Melayu je nak bahasa Melayu, Melayu okey bah dapat apa dapat B B mana okey penggal depan cuba dapat A boleh ah saya cuba bah okey bahasa ya begitu caranya bahasa Inggeris lah bah tengok dia sendiri cakap lah bah dapat apa dapat C eh, apa teruk semua itulah cikgu cakap kita kena banyak cakap buku di kat rumah betul cakap cikgu tu from now on yeah. <laughs> from You must speak in English. Yes, not right. Thank you what you talking around about. <laughs> Malah cakap, oh belasah lah mana yang dia tahu. <laughs> yang matematik macam mana? Ini paling teruk ni, bah. Agama Islam, gue mesti berlama. Eh, tapi matematik teruk, bah. Teruk. Dapat apa? Dapat E. Ish, apa teruk sangat? Itulah cikgu cakap, kena banyak buat latihan kat rumah. Betul cakap cikgu, tu. Buku latihan dah ada belum? Belum ada lagi lah Abang. Tak apa. Petang ni kita boleh beli, beli eh. Okey. Duit minta ramai. Yeah. Nampak tak? Settle. Boleh settle. Kualiti masalah tu boleh settle. Nampak tak kan? Cara kita tu kan? Betul. Isteri dia dia kan. Bila kita cakap quality time kat rumah. Bukannya duduk ramai-ramai. Tengok TV majlok mega. Duduk ramai-ramai. Tak betul. Quality time tu tutup TV. Tanya isteri. Ya? Apakah yang berlaku dalam rumah ni sepanjang ketidakannya Abang? Begini bang, Saya membahagikan <laughs> pembentangan saya kepada tiga. <laughs> Yang pertamanya daripada aspek politik, alhamdulillah segala peraturan dan dasar daripada kali abang diterima sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Yang kedua daripada aspek sosial, alhamdulillah perpaduan semakin erat di antara anak-anak kita. Tidak ada beban cuma petang tadi berlaku sedikit insiden antara alam dan angah yang memburukkan keadaan alang masuk campur. Kesan daripada itu bah adalah saat tu 2 3 tingkap rumah kita pecah. Oh tak, tak apa. Kita tukar. Jadi kita tukar. Yang ketiga bang, ini paling penting itu per aspek ekonomi. Berujuk kepada audit silang dibuat kepada bekalan makanan di dalam peti ais rumah kita mendapati bekalan makanan itu hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Selainnya tidak ada tindakan tidak akan perlu diambil oleh abang. Abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah dan rumah yang mati akibat tabukan. Wah ni serius ni, serius ni. Tak, maksud dia maksud dia tadi tu saya bagi contoh yang melampau tapi maksud dia kita ni balik tanya isteri kita apa yang berlaku dalam rumah ni oh tak ada apa-apa oh yang nah, ada, ada surat abang ada surat abang tadi yang ada dua surat <coughs> tu saya tak ada lah buka ada surat daripada mahkamah nampak dia semua tengok saya pun tak tahu saya tak baca surat suami yang buka suami punya buka surat isteri kan dah sudah Kan? Oh, ya, ke? Ada surat tau, color pink. Siap tu, from, from typing with love lah. Siap ada wangi-wangi. Siap pun tak tahu siapa. Nengah dengan friend abang mm. tak? Eh, tak adalah. Agaknya tak apa. Nanti abang tengok apa usik ni. Abang beritahu. Kan, macam tu. Mana ada masa dia. Nampak tak, kan? Mm. Ada ruang masa. Lepas dah selesai isteri, anak pula. Bagi turn. Anak tak ada ramai sangat. Ada ada orang dua kan. <laughs> eh, <laughs> tak ada dulu. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak semua excited nak cerita tau Apa benda nak cerita Sebab kita bagi ruang kita anak kita kan kita tolak mentah-mentah eh. Bah, bah, bah Kau tak nampakkah bah, penat ni Kau pergi sana Ya, yeah, ya yeah. Nampak Macam kita Eh, besok kan Satu benda yang paling kita rindu adalah Zaman anak kita kecil tau betul, betul, betul Zaman betul. dia banyak tanya kat kita Sampai satu tahap Anak tak tanya apa-apa kita, kita sibuk Kenapa tak tanya Macam orang lelaki lah Marah kan Bini tanya kan Nampak balik bang <laughs> Ada hal cakap luar bang mengaji tadi dekat surau. Mengajikah kau kedai kopi? Alang, mulut kau. Kita eh, ya besok tak ada ngaji. balik awal. Sebab yeah. ada surau tu balik awal. Awal balik ni. Tak sembanglah. Lah mulut kau. Gak ada jalan keluar. Kan kan payah kan. Kepada lelaki senang aja ya, bagi tips. Lain kali balik kalau suami kalau bini tanya, awal balik ni bang, start motor keluar balik. Gimana tu bang? Awal lagi. Memang dia tak tanya dah lepas tu. Bila tak tanya kita lagi susah. Lepaslah tak tanya sekarang ni. <laughs> balik buat tak tahu je kan. <coughs> Lepas tu, sentuhan tadi dah cerita penampilan dia. Gaya. Yeah, yeah. Pakaian kat rumah. Style, stylist. Improve lah Improvelah. Risnen pakai baju ikut. Dia baju standard kat rumah kan. Pakailah pakaian ikut bentuk badan, walau <laughs> berapa pun dah bentuknya. Lepas tu berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motor, balik terus ke longkang, terlajak. Salah rumah aku ga'lah kan. Lepaslah jadual Salah hari Senin rumah. pakai baju ikut bentuk badan. Memang budak sekarang. Belum kahwin dia pakai baju ikut bentuk badan. Betul. tak? Oh, benda kadang dengan Kita herat tu. Saya pergi ke pasal malam tu Baju ketat dekat dada, ada tulisan ada manik-manik. Mereka nyala-nyala. Kita yang lelaki ni terpaksalah baca. Apa benda tulisnya tu? lelaki nak apa benda? Ya Allah. Bila ada dekat pun perasan. Apa tengok tengok lah. Ilaha illallah tanpa ranjat kau. Budak sekarang kan gemar baju macam tu yang dia tulis-tulisan macam tu kan Lepas tu dia Kita pun astaghfirullahaladzim Budak tu pun pusing belakang Rupanya kat belakang dia tulis Kalau nak cakap La ilaha ilallah Saya pun panggil kau ni mana kau dapat baju ni dek Kau pasal malam banyak Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu <manyalah>. Mak kau pakai ke rumah tak apa Untuk ayah kau Kau pakai kat luar ni untuk siapa Mak tak? Ais ni pakai baju ke bentuk badan Ais rasa pakai jaring Jaring? Hmm. Nampak guruh tu mana betul tu <manyalah>. Kan. Hari ketiga kan, pakai bikini siap ada selendang tepi. Barulah suami kan, dia kat tempat kerja. Weh, hari ni apa? kali ni saya tak boleh lambat ni, hari ni jaring ni. Nampak tak nampak? Tak cara nampak? Tak cara nampak. Cara tu nampak. Aduh. Sumpah. Dia masih panjang kan? Dia baru pertengahan dulu. Haa, nampak? Kaedah. Lepas tu, pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Bagi Orang perempuan yang paling dia pantang adalah lupa birthday dia. Betul tak? Orang perempuan dia bukannya nak hadiah besar sangat pun, kecil pun jadi. Yang penting ingat, betul tak? Bagilah kecil pun tak apa. Contohnya Habib jual. Contoh kan? mai godi eh orang lelaki lain dia nak hadiah besar-besar dia -besar. tak suka yang kecil-kecil kan eh prinsip komunikasi proses berterusan luangkan masa komunikasi saling mempengaruhi pengaruh persekitaran tengok nyatakan perasaan mengenali pasangan bergurau dan berhibur telakar, bergurau aja eh bergurau tak ada masalah saya pun gemar gurau gurau lah kan hmm. eh? nyatakan mesej hubungan kelamin yang gitu-gitu ya yeah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 tapi kan kena selalu tukar takut anak perasan. Tu eh? tu tu tu tu tu tu tu. Nah, kau tengok eh? lepas abah cakap tut turun kan tak lama tu mak masih masuk dalam bilik Dan, dia. tahu? Oh, iya. Kan tahu, ya. tahu tahu. Ah. <laughs> nampak suami masuk dalam bilik ya, bini berlari masuk dalam bilik. Bang, is there anything I can have you? Asyik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? First class service nampak. Dah pergi sambung kerja kau. Dapat makah penuh pahala mudah-mudahan. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami kita nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Berkasih sayang dan mendapat ketenangan. Kita selalu sebutkan dalam rumah tangga... ...Sakinah, Mawadah, Warahmah. Betul tak? Sakinah, ketenangan. Ada masalah kalau lepas 20 tahun... ...dalam rumah tangga kita, kita rasa tak tenang. Settle kan cepat. Kedua, Mawadah, rasa cinta... Ada tak rasa cinta lagi dalam hati. Kalau ada teruskan dan lafazkan. Yeah, yeah. Jangan dengar cakap K.R.U. tu. Jangan lafazkannya. Lafaz. Faham? Dan yang last kali. Rahmah tu kasih sayang. Berkasih sayanglah kita dalam rumah kita. Anak kita tu. Jaga leklah. -lek. Kasih sayang bagi. Eh? Matlamat baik. Mesej yang baik. Gunakan cara yang berkesan. Jangan tengah marah. Ajak komunikasi. Jangan. Mata Ibn, nasihat, peringatan, kegembiraan, pendidikan, nada suara yang jelas. Clear. Saya tinggak ni bukan ngejek tau. Saya tinggak kat kampung saya. Hmm. Anda dia nak ajar ngaji. <laughs> Sazah balik kampung. Bukan ngejek tau? Tak tau. Manya yang mana benar lagi ni cerita hmm. Bahasa ini di fahami itulah. Lepas tu, sebabkan Sazah balik kampung, ayah dia nak ajar ngaji. Misalnya ayah sengau. <laughs> Ternyata sengau. yang sengau. Belum lagi kau ingat aku macam. tu budak tu sudah macam mana pula aku ikut abah aku ni budak tu elok ingat macam. dia membaca bismillah rahmani rahim iza ja ana asrullah hi wal fat hala kau ingat ha menorang tengok aku ni tu ingat ingat na ingat khas ni motul dah Iza Izzaja'ana, kau ni pengak ke apa? Pekak ke apa? Nengok aku ni, tengok, tengok, tengok! Izzaja'ana, <laughs> sungai wal patikot! Rasa betul tu! Dia rasa betul dah. Dia, betul dah. dia pun kata Iza Izzaja, sudah ada helak telinga budak tu. Budak tu dah nangis lah. Kau ni apa ni? Apa yang kau dengar? Dia dah geram pun. Kan. Dia pandang ayah dia. Ina nya kuang hanya kuangnya aku ya, Dia kajai keliling rumah Keliling rumah kajai <laughs> Ceritanya gua Cerita ini gue gak bisa dengar lagi cuy Gue gak tahan gitu <laughs> ini, ini jokes yang paling kelakar banget sih menurut saya cuy kan, dia mungkin tak tahu lah mungkin ada dengung ke maksud dia tu tak cukup ke apa kan tak tahulah tapi tak faham tak sampai. Bahasa difahami perkataan yang sesuai. Membawa kan anak naik kereta ni kan tu selekoh pertama. Oh langsung dipotong ini sih. Mudahlah tidur kan. Jalan jalan. Ya eh, bang, bang dulu kan yang accident tu. Tak jangan yang dulu rasa kita memuda ada seorang India tu accident. Inilah jalan. Ya ke bang? Ya aku tak nampak dah. Helmet aku mana dulu gitu. Rupanya banyak kebaikan, kenangan-kenangan sebabkan kan tayar bocor macam-macam manfaat Bang Tuhan, orang asli tu jual petai Kan abang cakap, yulah abang cakap itu kan Nak buat kedui, kita nak buat lau petai Mana nak cik petai fresh tu, bau-bau oh, petai nak. Belilah sini Banyak kelebihan tapi kita terlupa Tuhan bagi kita macam-macam Tapi kita sibuk tengok benda kita tak dapat Dalam dunia ni, nak selamat buang tiga perkara Pertama buang tamak, jangan ambil hak orang kongsi tak apa. Ya, yeah, yeah. ya. Yelah contoh kongsi? dapat makanan, Bungkuskan kan. Jangan ambil banyak, kongsi dengan kawan tak apa. Oh, Itu yeah, mak maksud saya. Maksud mengesyaki <laughs> niat seorang lelaki yang murni ini. <laughs> jangan tamak, kedua jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni, dua-dua hmm. pakai. <laughs> hasad dengki. Jangan dengki. Dengkilah. Oh, dia dapat. Kadang-kadang orang perempuan ni kan, macam orang lelaki dia tak puas hati kawan tu dapat dengan semalam, dia cakap direct. Macam kau boleh dapat? Konko tengok kerja biasa, kena boleh aku cuba explain sikit. Manalah aku tahu boss nak bagi lagi lagi direct orang perempuan dia tak cakap puji depan. Untunglah, ternyata, ternyata, ternyata. Kat belakang macam mana boleh dapat ah? Macam mana boleh dapat? Enggak tak puhati pak Orang yang dengki dengan orang, samalah dia tak puhati apa orang dapat, samalah seolah-olah mempersitikaikan apa Allah Taala dah tentukan untuk dia. Betul. Betul. Mestilah betul, mana salah macam kan, tak? Jadi makna kata dengki Dan yang ketiga jangan som Ambar. Sombong Hebat mana pun manusia Hidupnya tak boleh hidup seorang-seorang Betul Kena ada orang lain Tak jadi dia suami kalau tak ada isteri Tak jadi dia isteri kalau tak ada suami Tak jadi dia ayah kalau tak ada anak Tak jadi dia anak kalau tak ada mak ayah Biasanya Biasalah mak ayah ada, walaupun dah tak ada meninggal, tetap anak kan. Maksud saya yeah. tu, dia kena function dia, perlu menguruskan. Jangankan hidup mati pun tak mandi sendiri, ada orang mati mandi sendiri. Bak <laughs> sendiri yang orang tu, lari orang kampung. Dengan Tok Adi Tok Adi lari, berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun itu. Sebab hidup jangan sombong, saya pernah dulu naik motor. Ya, naik motor, saya nak pergi ceramah kat Kelantan ke Teres, naik kapal terbang. Orang duduk sebelah saya boleh cakap, kecil kapal terbang ni. Sombong tak de? Eh, kalau kau nak besar kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk sama seorang, -seorang saja. Syukur dengan naik kapal terbang Bukan sonok sangat naik kapal terbang ni pun, nak sombong-sombong pun, tak sonok sangat pun Bukan saya ada bukan, pun pun hmm, hmm, hmm. Kita yang berkala tengok pramugari tu yang relaks Oh, ok kot, ok kot okay, okay. sebab saya tak boleh jadi pramugara Walaupun tinggi, sebab apa, bergurau kuat Berdulu, Bum, ya, ya. Oh Kita ada masalah cuaca, jadi mulakan mengucap sekarang Ya Allah oh, matilah, Ya Allah matilah, Ya Allah matilah, matilah <laughs> Kuat bergurau kan <laughs> Parah. Aduh, kita ada masalah cuaca, jadi kita, sila baca Kita dah telah pun membekalkan kitab Yassin Terdapat duduk macam-macam, sila baca kata -kata. Ya Allah matilah, matilah kan <laughs> Kadang-kadang kita pun, kadang-kadang naik naik, naik bang Bayar satu lebih, now everyone can fly Bayar satu lebih pun, mahal kayaknya Pasanglah lagu ke, cerita ke ini bilik kita boring dia buat apa? Dia buat pengumuman. Macam kau terhibur sangat pengumuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Azman. Selaku pilot dan petugas pada hari ini. Ada orang tanya ke kau siapa? Tak ada orang catit pun. Pilot tu siapa tak ada. Ada orang catit? Tak ada. Lepas tu sibuk begitu ketinggian berapa. Jadi kita ada pada paras 35,000 kaki. Kita ada pada paras lor. Apa salah kau takut orang bersesia kat luar tu? Orang tahu tinggi kau tak nak cerita. Benda sesia kan? Benda sesia. Benda sesia jangan buat. Termasuklah tiup lilin dan takik. Tu pun benda sesia. Ada orang tanya saya apa hukum tiup lilin dan takik. Sesia lara buangnya Landak kalau makan batang lilin tu. <laughs> Betul tak payah nak potong kip potong je dah bagi makan. Kadang dia lagi pandai umur berapa tahun 70 tahun. Ha bagi 70 batang lilin. Mai eh, lepas tiup langsung mati. Banyak soalan pelik, orang tanya saya, dia satu tu dia tanya saya, uh, apa hukum, adakah lepas kalau kita brush chart, kita buat berperasan yang brush chart tu diperbuat daripada bulubab satu, adakah kita kena kikis balik chart tu? Apa lah yang susah sangat? Buang je lah tu, tukar dengan brush yang lain. Lain lah kalau kau ambil babi tu betul, kocak tengah tu, sangat kan? Perus babi. Aduh. Ha? Tu. Oh, aduh, saya kan tak boleh tengok orang kalau gelak teruk tu saya pun tak nak tergelak sekali kan. Apa nah, tu sebab saya cerita tadi. Naik kapal terbang, syukur naik kapal terbang. Kedap jam dah sampai Kelantan. Orang tu naik bas. Cuma tanya orang yang balik Kelantan. Tergantuk-gantuk ke boleh kat ini bas tu tak sampai. Bam. Oh, belum-belum-belum-belum-belum. Oh, mana ni? Mana ni? Oh, belum lagi, belum lagi KL baru KL. Betul tak? Orang naik bas, syukur naik bas. Sebab apa? Tu sebabnya kita syukur ni tengok jangan tengok lagi tinggi, tengok lagi teruk benda kita. Singgah kat tingkap tu tengok orang tu buat kereta lah Sian. tak tidur. Yeah, yeah. Tak boleh tidur kita dalam bas boleh tidur. Orang tu tak boleh tidur, tak percaya tanya orang lelaki. Jangan tanya perempuan. <laughs> Yang Iso bang, saya kawan Kanabang, no problem. Sengget-sengget tolong. Saya kok pertamanya. Oh. Adik perempuan saya dulu, masa sebelum saya kahwin lah Adik perempuan saya, Balung Pengalaman ah, ikut, boleh, taman kat balung segera hmm. Baru bukit putus dah tidur Bukit putus dah tidur, tak sampai 15 minit Bakar ruh tidur oh, oh, Allah, Allah. Berhenti kat masjid, pakar subuh. Kak bangun, Kak, subuh Baru eh. kat mana lah, kat Tengganu dah, pakar Subuh, hmm, tak adalah jauh sangat Tengganu tanpa kau, kau tahu lah <laughs> Dah kau jauh, kau tidur, memanglah tak jauh kita dah cakap macam ni lah, betul, tahan Betul, betul. Orang naik kereta, syukur naik kereta dapat petuluh pada hujan dan panas. Orang tu naik motor. Eh, motor ya? Yeah. Tu yang seharian naik motor tu. Yang handle macam ni. Tak pun naik. Dia kalau pandang kiri kanan ni bukan sombong tu. Dia sudah penat lah. Sian, kadang-kadang henti kat hentian Sungai Perak. Sekali-Segi Utara kan. Sungai Perak saya tengok, ya Allah, sian orang ni. To Terbaring dekat pondok tu. Dia bukan sakit pinggang atau pinggang dah tak ada. <laughs> Mana pinggang aku, boleh pinggang aku. Pinggang dah tak ada. Kan, orang naik motor macam ni jauh, berhenti kat Bukit Merah, turun macam ni tangan. <laughs> Sama lah dia dengan orang hutan dalam tu kan. Orang naik motor, syukur naik motor sebab laju orang tu naik. Basikal, orang basikal. naik basikal, syukur naik basikal sebab teruk-teruk naik basikal, belum pernah lagi Roblox, polis tahan <laughs> Berhenti! Mana ada siap basikal? Tak ada. Dia ya? yang sompolis ada. Kering-kering, kering-kering. tu tak nak tahan ke? Kau aja aja aja. kau ajar. Orang basikal syukur naik basikal orang tu. Jalan kaki. Orang tu jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah tak boleh jalan. Terbaring stroke dan sebagainya. Orang yang terbaring syukur sebab dia masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati. Tak ada syukur, dah habis. <laughs> habis sudah. Syukur apa? Alhamdulillah, dah mati kah? <laughs> tak ada kah? Habis. Game okay, Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua, betul? betul Jangan betul. terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu, elok si. jalan. Jalan bap, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. <laughs> oga ingat dia mati dalam betul tarik pakai tali bila dah keluar rupanya dia tak mati dia pengsan aja oh. bila dia pengsan orang pun bila dia terjaga bang hebat bang kenapa kenapa abang jatuh lubang dalam tapi tak mati bang ya kau mana lubang tu dia punya lubang tu langsung mati terperanjat tengok lubang tu Tadi jatuh tak mati mati sebab dia terperanjat nampak tak mana kita tahu oh Ternyata dia baru sadar gitu ya. Setelah sadar, baru mati gitu. Tu sebab Allah Ta'ala bagi kita syukur. Nikmat kan tak payah tengok. Nikmat yang besar-besar. Nikmat duit tak payah tengok. Tengok nikmat kat badan kita je. Hidung gitu Allah Ta'ala bagi tu sumbat sebelah. Tengok mengamuk je. Ah, tu sumbat pula. Adakah kita kena tekan buton? Bernafas belah sini. Tak ada. Semua otomatik. Telinga tu usmat ni kan kita kemulalah kan, letak air. Tak air. Betul tak? Kan tekak gitu. Ya Allah, tekak marah gitu. Nikmat sebenarnya boleh cakap tu. Bila tekak tu? Alah, sakitlah tekak aku tak boleh cakap. Betul. Nikmat yang ni tu. Lepas tu jantung kita pam. Ada orang pam sendiri. Pam si sama dengan jamak kalau kalau penceramah tu okey go laju kalau penceramah tu boring kau patu terlupa pam seorang mati lah seorang ni Lah, ramai mati jadi HR lepas ni dia kena buat unit counseling buat ceramah dia akan buat kajian soal selidik berapa ramai mati dan jumlah ceramah tu kalau kurang kematian kau boleh panggil lagi macam tu kan syukur syukur banyak-banyak ni Ego dan sensitif. Kenapa lelaki ini Bentibang ego? Kawalkan marahan, setifah sikit lagi ni. Beruduk, elakkan diri, semarah, sabar. Elakkan guna kekataan, kemarahan, mengalah. Sedar aku kesilapan, maaf, maafkan setuhan mesra. Aku kesilapan, ucapkan salam, sayang, tolong. Terima kasih, insyaAllah boleh janji. Maaf, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Dalam doa tu, Ya Allah, so cuba. Saya baik-baik bayangkan. Contoh macam saya lah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteri ku, Ya Allah. Suanak so tak? Seronok tak? Apalagi kau seronok lah, bini Dan. Tak oh ada yeah. dah bini saya tadi kan? Yalah kalau suami kita, kita seronok lah. Yeah. Kan bila, bayangkan kita, suami kita berdoa, kan suami berdoa, anak lelaki belakang, isteri belakang sendiri, ya Allah Tuhanku, sungguh-sungguhnya sungguh, aku sayangkan isteri ku, ya Allah. Anak-anak otomatik -anak pandang mak dia. Ya, yeah. Pandang depan orang nak feeling pun tak senang yeah. tu. <laughs> Aku juga sayangkan anak sulungku ku, Alung. Al ya Allah, Long, nama kau lah, Al Alung. Dia tengah nampak Sebut. Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah-Angah. Nama Angga. kau pun ada. Itulah tu. Aku sayangkan anak yang ketiga. Tahu tak apa. Dia jawab tu. <laughs> tak salah anak kita berapa ramai kan? Sebut semua. Hmm. Sebut. Jadi anak tu kan, bila pergi sekolah. Eh, malam tadi kan ayah kita semayang kan? Dia kata kan dia sayang kat kita. Dan doa dia. <laughs> ayah awak dia tak doa? Yang akan doa, semayang pun tak. tengah, apa? Dia macam rasanya. Doa. Nak jangankan dalam apa kan? Jangan cakap sayang. Nak marah isteri pun dalam doa senang. Huh? Ya Allah, ya Tuhanku. <laughs> kamu kekalah hati isteri ku. Ya Allah, kena sesungguhnya seorang sangat degil. Ya Allah. <laughs> yang bini kat belakang. Dia pun sama. <laughs> menjawab, menjawab pula itu. Beribadah, raikan perangsa bersama. Berkongsi tugas, guru senda, berbincang, Aduh, bercuti. Cuti di tempat, tempat yang baru kan cari tempat-tempat baru. Kan budak-budak pun pandai lah. pidi, pidi PD. Tempat lainlah. Ha cari tempat lain. Kan pergi Thailand. Au tu saya drive sama family pergi Thailand. Bau oh, mak saya lah ajak pergi Thailand drive. Seronok tu. Bu oh, berhenti dekat kedai makan, oh, ya Allah baru tahu tomiam sebenar-benarnya Bangkak bibi. Pasal paneh eu. Uh, ha, uh, uh, uh, paneh, padeh tomium. semua tu. Pergi dekat laut, ya Allah tergejun, cantik, ikan-ikan semua datang. Saya tak pandai berenang dah pakai pelampung kan. Yang baju tu kan, saya life live jacket tu. Ikan-ikan pun datang, ya Allah, ya Allah matilah aku ni. Kaki tak sampai bawah ni. Tu baru kat laut, belum cerita tepi pantai lah. Sah lawa pemandangan lah. Macam-macam binatang ada dugong. Kan, macam-macam lah. Bada air, dak sumbu semua tu. Macam-macam. Yang tak faham sudah. Saya faham ini. Macam-macam minat dan saya faham, cuy. Tapi ya. Korang <tik> korang kalau faham ini pasti ngakak, cuy. Sediamnya tu gerak, sedia ikhlas guna bentuk bahasa sesuai, lembut tapi tegah. jangan bangkit kemarahan pemaaf. Maafkan satu dengan lain. Jangan ungkit-ungkitlah salah yang dulu. Maafkan. Selalu. Hubungan bebek dan mesra meningkatkan sepahaman dan maaf kata membukah men keluarga kalau komunikasi berkesan. <tik> Sebab itu barulah berdeburan ombak rindu di dalam Hidup kita kerana semua ini adalah berkaitan dengan soal hati. Jangan sedikit lagi, Cik. I don't want things of changing the world, but no one thinks of changing himself. Leo Tolstoy kata. Ish, Jangan sibuk nak bahawa lain, ubah diri kita dulu. Ubah diri kita mudah-mudahan jadi contoh terbaik dapat ubah diri, isteri, keluarga, isteri pun dengan contoh baik, suami pun anak-anak pun ikut berubah. Okay. Eh? Seluruhnya perjalanan sebagai pasangan suami ini sangatlah jauh. Maka banyak kamu sabar dan fokus agar setiap rintangan dan cabaran kamu dewasakan kita. Dan bukan menjadikan kita sebagai manusia putus asa. Biarlah semakin jauh kita melangkah. Semakin erat tangannya digenggam. Email saya syamsuligirl dan blog alumni debat Malaysia blogspot.com Ini takpelah alumni debat ni pun dah tak lambat lagi nak update. Tapi semua boleh tengok dekat Syamsul Amri Ismail. SY tau, Syamsul Amri Ismail Official dalam dalam Facebook oh, Takut di Facebook yang ada, tak ya? sempat friend saya tu Tak sempat tak takde nak buat uh, Akaun yang kedua lah <coughs> Tapi dalam Syamsul Amri Ismail Official Nanti boleh tengok gambar-gambar kita yang hari ni lah Dalam petang kan boleh tengok Ada yang gelap macam ni, <coughs> ada yang macam tu Ada yang macam tu Tak kita akan tapis, kita pilih yang teruknya. je <laughs> <laughs> Yang teruk okay, Jadi <laughs> Allah, Nanti boleh bagi komen-komen kat dalam tu lah eh. Terima kasih banyak Ada yang tidur tak? Oh, dah selesai. Pernah tak pun ceramah yang datang sini dia bagi doa hilangkan mengantuk tu? Tak ada? Tak bercakap kat depan bagi taklimat, orang tak ngantuk ada doa dia ada tak bagi doa. Doa dia senang je, bismillahirahmanirrahim wabil wabil lahil taufik Wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh Ramai yang menyalin ni suka tu Wah hajarnya macam ramah tu kan <laughs> saya, saya juga Gurau-gurau Eh tapi betul kalau baca doa tu siapa yang dah tidur Saya juga fokus ternyata Habis Tengah. gue bangun tu kan? <laughs> Tapi saya belum baca doa tu lagi <laughs> Kan mengasihi banyak tersokongan Ada yang tidur tak? Alhamdulillah And, Tak ada yang tidur Saya dulu pernah ciamah dulu orang Nikhil ramai ni sebenarnya ciamah dulu 6 orang datang <laughs> 6 orang? Nama orang dah lah 6 orang Yang dua orang tu kejap-jap pilih air Kejap-jap pilih air Itu kancing ni kau jual Tengok ampek Yang ampek ampe tu pula dua orang tu tidur Setidur tidur 2 kancing 2 tidur yeah, yeah. Tinggal 2 Yang 2 tu lah tengok saya macam ni <laughs> Bila dah habis saya camah Semua cakap dengan pengungsi tu Bagus betul dua orang tu Sampai sudah ditunggu saya camah yeah. Tuan yang dua orang tu pakak <laughs> lah pakak <laughs> Tapi kalau macam ni Kau tak pakak dah kan Iaitu sahaja daripada saya, berenang-renang di tasik sini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dah dapat. Dari gambar pergi ke kota, beli beg nyamuk, kip kip putih. Akhirnya dapat kita berjumpa. Ramai yang gomok dah yang kurus. Tak ada lagu gurau itu. Eh, pantun orang senang faham tau. Nampak? Macam kan sibuk 5S kan? 5S XR kan? Kan kat bilik air kan? ke bilik air. Saya pernah dulu pergi ikat. Kita kali ikut jalan lama kan, Macam berdomba kan? Dekat jangan lama, kalau pergi toilet, dekat sesei minyak tu. nak buka, Ay, Ya Allah. Ya Allah, janganlah, ya Allah. Janganlah, ya Allah, jangan. Ya, ya, ya, ya Allah, jangan. Apa sih? Tolak bab terapung. <laughs> Apa? berenang renang ke ketepian tu gitu kan? <laughs> saya pergi kat satu Ada sekali saya ciamah kat sesei minyak, singgah dekat satu tempat tu lah. Ya Allah, dia punya toilet bersih betul. Bersih. Rupanya Tok Siak tu letak pantun pantun kan saya cakap letak pantun orang faham. Oh, punya okay. marah tu siak tu pantun dia clear senang lepas ni boleh letak kat toilet tu. Sila jaga kebersihan tandas ni orang tak faham letak pantun. Ada kucing, ada tikus, dah kencing jiros. nyam tu ya eh. kau besar oh, sangat. Pak lebih cuba buat pak tak kan? Boleh cuba buat macam tu. Bagi okay, cu itu tadi ceramah dari ustaz tu ya. Akhirnya selesai juga ya. Ini adalah ceramah ustaz yang paling panjang sih yang pernah saya riak cu ya. Yang yang kemarin-kemarin itu -kemarin ada cuma dua, part, ini empat. Part, cuy, ya tapi uh, ini menurut saya video ya, salah satu video yang menurut saya paling kelakar gitu ya. Banyak uh, apa namanya komedi di dalam ceramah uh, ustadz kali ini, sih Kalau harus jujur, di sini lebih banyak stand up komedi, sih, cuy. Ya, lebih banyak komedinya, cuy. Yang saya nggak tahu sampai saya nggak mood lagi buat. Uh, ini sih ya kayak nggak buat mood lagi gitu ya ingin selesai cepat video ini cuy Karena menurut saya sudah kerem banget cuy ya Udah kerem banget ternyata ada juga jenuhnya ya Kalau mereaksi hal-hal yang lucu itu kalau terlalu kelakar Buat mood saya itu lebih lebih parah gitu ya Menurut saya kerem banget jujur aja ya Ini kerem banget cuy Kalau banyak tertawa juga itu jadi jadi masalah gitu ya Oke okay, dan mungkin itu aja cuy saya harap orang bisa terhibur dengan video saya ini cuy dan apapun yang Ustad sampaikan di sini bisa memberikan kurang pengajaran, alhamdulillah kalau bisa memberikan kurang pengajaran. Dan saya pribadi sih jujur, jujur aja cuy ya mendapatkan hiburan dan mendapatkan pengajaran pula gitu ya. Dan sebelum saya akhiri, saya Indi mengucapkan ya kepada kurang yang lagi mudik gitu ya. Hati-hati di jalannya, hati-hati di jalan cuy. Jangan-jangan laju-laju lah kalau bawa kendaraan cuy. Semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat pastinya cuy. Saya Indy pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.